Oke, okay, saya akan memperkenalkan sebuah produk unik, ini adalah lampu taman, lampu outdoor, tetapi di charge-nya menggunakan sinar matahari, atau dikenal dengan lampu solar cell. Pemasangan yang mudah, tidak perlu wiring kabel, tidak perlu colok-colok listrik, tinggal tempel di mana saja, tahan hujan dan tahan panas, eh, disimpan di daerah yang terkena sinar matahari untuk proses charging-nya. Dan ketika malam, akan menyala secara otomatis. Oke, okay, kita lihat seperti apa dalamnya. Oke, okay, barangnya ready stock. Silakan kalau mau order atau berminat, kontak, uh, info kontak ada di deskripsi. Oke, okay, sebelum saya membuka, ada sebuah produk yang mirip sama persis. Kalau kita lihat sekilas, ini sama persis, tetapi kualitasnya sangat jauh. Oke, okay. Yang sebelah kiri ini saya bilang ini barang KW Yang sebelah kanan ini original Oke, dari tampilan pun sudah jelas Ini dari dus pun ini tipis sekali, ini kertas Kalau ini uh, asli ya, dusnya ya Oke, kita buka Yang jelas kualitasnya sangat jauh berbeda Saya merekomendasikan yang ini, yang original Oke, harganya Mungkin ini tadi harganya jauh lebih murah Banyak di pasaran, hati-hati uh, Tetapi kualitasnya juga sangat jauh Oke, kita lihat Dipastikan bahwa produk dibungkus dengan bubble wrapping, di dalamnya ada sebuah lampu solar cell, kemudian diberikan sebuah piser dan sebuah skrup, kemudian uh, ada sebuah manual juga. Oke, okay, kita simpan dulu, saya perkenalkan produknya, dimensinya kurang lebih uh, ukurannya 10 cm kali 15, kurang lebih ya. Oke, okay, uh, dan memang posisinya seperti ini, ini didesain untuk tidak... Uh, apa Untuk mengalirkan air dan tidak masuk ke dalam si solar cell tersebut Karena uh, solar cell ini memang didesain untuk dipasang di luar Tahan panas dan tahan hujan Oke okay, dari bagian atas ini ada sebuah solar cell Ini adalah uh, alat untuk menangkap cahaya matahari dan diubah menjadi energi listrik Kemudian listriknya disimpan ke dalam Di dalamnya ada sebuah baterai berkapasitas 1200 mAh dan malamnya digunakan untuk menyalakan sebuah lampu, e, menyalakan lampu LED ya untuk memberikan untuk memancarkan cahaya. Oke, okay, prinsip kerjanya sederhana. Oke, okay, sebelum mulai, di sini ada sebuah tombol untuk mengaktifkan lampu. Kalau kita tekan mengaktifkan, kalau kita tekan lagi untuk mematikan. Di sebelah kanannya yang putih ini ada sebuah sensor PIR atau sensor mendeteksi gerakan. Jadi di keunggulannya adalah di sini ada sensor gerakannya. Oke, okay, kalau kita nyalakan tekan maka nah ini mendeteksi lampu, berarti kita harus e, simulasikan dalam kondisi gelap. yaitu kita tutup lampu solar cell-nya, maka lampunya akan menyala. Nah, menyala redup kemudian menjadi terang. Ini pada saat awal, e, dia mendeteksi gelap. Tapi lama-kelamaan dia akan redup lagi. Kenapa? Karena memang di sini didesainnya adalah ketika siang hari, lampu akan mati. Ketika malam atau menuju malam, maka lampu akan redup. Jika tidak ada orang Kemudian Jika ada orang, maka lampunya akan terang Jadi pada saat kondisi malam Tanpa orang, lampu redup Ada orang atau ada gerakan Maka lampunya akan lebih terang Jadi memang ini Tujuannya adalah untuk menghemat energi Di dalam baterai sendiri Oke, Lampu ini sangat cocok dipasang e, Di luar rumah, mau digang Di tengah kebun, di tengah sawah Dimanapun itu Yang e, mungkin untuk instalasi listriknya susah Ya, ini sangat cocok sekali Oke, okay. dan sensor ini e, Mendeteksi gerakan Sampai dengan 3 meter Oke okay, ya yeah. Oke, okay, kita simulasi simulasikan kembali Kita tekan, ini mendeteksi lampu Kita harus gelapkan dulu Oke, okay, sudah gelap Nah, maka dia akan terang Ketika mendeteksi gerakan, kalau tidak ada gerakan di, Ini ada delay 15 detikkan Maka dia akan kembali redup Oke, okay. nah seperti ini barangnya Silakan, jika berminat, ya e, menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, okay? harganya juga sangat terjangkau, dan barang juga original. Hati-hati, banyak e, barang e, KW yang berseliweran, oke. Okay? Dan mungkin harganya jauh lebih murah juga. Ada juga yang lebih mahal, tapi kualitas jauh di bawah ini. Oke, okay, thank you sudah menonton. Jika berminat, silakan kontak nomor yang ada di deskripsi. Oke, okay, thank you.